Hello guys, Welcome back to Najera channel. Oke okay, guys, sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya kalian subscribe terlebih dahulu video ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang lainnya Oke okay guys kemarin kita sudah bakar-bakar diamond untuk cuma buat dapetin skin iritel termahal nah itu ya astral wonder astral wonder itu sekitar itu sekitar udah ngabisin diamond sekitar 3000-an diamond 3000-an diamond lumayan mahal mahal banget itu skin retail itu skinnya luar biasa nah sekarang kali ini kita akan masuk ke gameplaynya bagaimana gameplaynya apakah uh, apakah skinnya bagus apakah efek-efek dari skill-skillnya itu bagus kita lihat saja kita langsung keren, bukan klasik langsung saja keren. oke okay, guys kita udah masuk ke gameplaynya lihat skinnya skinnya bagus juga ya skinnya bagus tapi kayak agak berbeda ya sama yang di displaynya yang di displaynya itu ini agak ke abu-abuan kalau displaynya tuh kayak ada warna hitamnya ini rata-rata ke abu-abuan ya. lucu ya macanya lucu loh unik dimacan, ini macan apa-apa ini. aduh lucu banget ini macan ini. Oke di sini groknya groknya luar biasa ini groknya. selalu nemenin saya ini groknya. dia tahu kalau e irritel itu kalau led game itu mantep banget, sakit banget kalau led game. lihat nih. buat skill satunya skill satunya ada perubahan ya jadi uh, skill satunya ngeluarin panah tapi berbentuk kotak kayak gitu ya kotaknya warna-warna warna emas itu kuning-kuning emas oh lihat ya warna kuning-kuning emas nah skill duanya skill duanya sih warna emas juga itu bagus banget nih efeknya bagusin efek skillnya bagus tuh begitu juga kalau kalau lagi nembak panahnya itu panahnya tuh berubah jadi warna kuning emas ini seba emas ya. lumayan bagus di sini ada lunox lunoknya nggak kena ini karena kehalang turet. kita balik dulu kita balik kita kemit lanjut kemit kemit nggak kuat tuh nggak ada orang kemit kita pulang kemit. kita ke bawah lihat drognya drognya selalu ngedampingin saya ini ini ini ini ini yang saya senangin dari grog ya, dari seorang tank ini jarang-jarang tank begini kadang-kadang tank itu rata-rata sombong gitu kalau ini enggak gitu tapi dia ngorbanin nyawanya demi nyelamatin saya menyelamatin seorang iritel kita pulang dulu darah kita sekarat baru jadi item sepatu ya e irritel itu e irritel itu kan Herald -like Kim Lama banget ini jadinya ini lihat skill uh efeknya bagus efeknya ketika ngeluarin skill satu itu ada di di atas musuhnya itu di atas musuhnya itu ada apa tanda risa yang retak gitu risa yang retak gitu itu warnanya kuning berubah biasanya bukan kuning sih biasanya apa ya putih kalau nggak salah tuh efeknya bagus kita belum wakil di sini ya di sini kita masih kosong masih kosong masih nyari kesempatan belum sakit iritannya belum sakit ini ada dairot, road, kita ambil turetnya aja, hancur-turretnya, kita pulang nah, kita ke turtle, kita turtle dulu, ambil turtle lumayan. lumayan nah, sini lihat grog nya, selalu ngedampingin dia dia tahu, dia paham, kalau hero carry itu yang diutamain gitu. kan kadang rata-rata, rata-rata uh, tank-tank yang lain itu hero carry gak dijaga, malahan ada hero carry Hero Carry ini maksudnya Assassin atau Mage gitu ya Ada ada salah satu Hero Carry yang lagi farming Udah tinggal dikit lagi tuh farmingnya Eh malah dicolong sama temennya Kan itu yang bikin kesel gitu Kayak gitu Mereka nggak paham Hero Carry itu harus diutamain Diutamain dulu Hero Carry Kalau oh, Hero Carry udah jadi nah, Mereka enak ntar Mereka bisa farming. Kalau hero-hero udah jadi duluan, mereka juga bisa farming. Bisa malam mencari-cari -cari musuh, cari-cari oh, farming, farming farming musuh, nyuri-nyuri farming musuh, gitu. Di sini kita tetap farming terus, farming terus ya belum wakil malah kita malah kita mati tadi ya. Kita masih farming di sini buat dapetin item karena item kita belum jadi harus jadiin item dulu oke okay, buat kita melihat geroknya asik dah asik nih ketemu, ketemu tank kayak gini nih enak banget eh, enak banget kadang saya setiap main itu selalu sendiri selalu solo gitu gak ada yang bantuin farming kan kurang ajar namanya selalu aja sendiri sok. Padahal MM tapi sendiri terus saya nyari farmingnya usaha sendiri temen yang gak ada yang ngerti lagi farming farmingnya dicuri ah sakit itu sakit efek skill2nya mantap banget ini mas panahnya berubah jadi emas tuh Oke di sini ada Aldos, Aldosnya nggak, Aldosnya ngincer ya, gincar si Palir, Palirnya mati, kita kejar Aldos nih, kita kerja Aldos pasti mati nih Aldos, Aldos pasti mati, Aldos mati, tapi matinya bukan sama saya, sama Tamus matinya. So, di sini kita timbul peperangan, di sini kita keluarin skill 2 Oke, okay, kita ya, di sini kita ngekill satu ya, baru satu kita ngekillnya nih, waduh, yang lain udah berapa itu ngekillnya, kita assist 3 terus ini, ah disini nih, gak ada yang ngerti sama sekali nih temennya nih, saya suruh turtle loh, gak ada yang mas, gak ada yang bantu, turtle saya, abis nyawa saya itu, gak ada yang ngebantuin minta tuh mau abis nyawanya itu gropnya telat, telat broknya udah, udah kartonnya udah keluar dulu. Nah, kita pulang dulu dah nyawa kita sekarat. takut ada Johnson kita abrak langsung mati. ambil nyawa dulu, kita farming farming aja. kita farming farming dulu ya kawan. Uh, skill skill duanya luar biasa. Efeknya bagus nih, eh. efek, efek skill tiganya lihat dah tuh, begitu kena musuh dur-dur. <laughs> ada lingkaran itu, di musuhnya ada lingkaran, kalau kita ngeluarin skill, skill tiga, begitu kena musuh dur-dur. Ada efeknya ya, nah, di sini pengertian banget itu. Eh. tapi kita curi bab musuh karena di atas terjadi peperangan, Di atas terjadi peperangan ini saya mau nyuri turret ini digangguin sama Aldos untuk nggak kena itu kalau kena lu mati saya itu nah, di sini ada si Dairot nggak bisa ngapa-ngapain ya Dairot kita kill aja deh. satu lawan tiga yang nggak mungkin lah Wirita udah mulai jadi udah mulai dapetin item-itemnya satu persatu nih. Oke okay, kita farming lagi biasa. Karena ini rank ya kita harus banyak-banyak farming ini butuh farming juga nih irtil karena irtil itu heroletkin ya bukan airlingin. Airlingin yang gak ada apanya udah kayak bayi yang butuh tuntunan ibunya. Nah di sini ibunya ini si grok ya grok selalu sama saya selalu mau iriten ini groknya ini saya seneng nih pengguna tank kayak gini saya seneng kayak gini jarang-jarang pengguna tank kayak gini selalu di selalu di mm terus, di nempelin mm terus, jagain mm nganjain mm, loh berkumpul di atas ada lunok, karena di atas ada lunok kita ke atas Jangan sampai turut kita hancur lagi ya Di tengah turut kita udah hancur Oke, okay, kita ambil kelomangnya lumayan nih Takut gold lari ke atas kita lari ke atas Oh, ternyata situ ada lunox tuh Oh, musuhnya ke atas semua ya kalau di replay, replay itu, replay gameplaynya itu kelihatan semua di mapnya. Tapi kalau lagi mainnya kelihatan itu, karena saya nggak pakai radar map. Nggak main radar map saya, murni kalau main. <gifat> ah, di sini Aldosnya nih, nyerang saya nih, tapi saya ulti duluan nih. Boom, boom, boom, boom, double kill. Oke, okay. Aldosnya tuh kita matiin lagi triple kill. Oke, okay, mania Dapat Kita dapet save di sini kawan wah Mantap luar biasa nih nih, Dapat save page Kebetulan sekali nih di gameplaynya nya skin iri e retail yang terbaru Malah dapet save page nih. Kebetulan sekali Oke kita langsung ngelot Karena musuhnya pada mati Kita langsung ngelot Disitu tinggal Hanabi sama sama siapa itu Johnson ya yang masih hidup kita ngelot kita oke okay, lot kita udah kita ambil pulang dulu nyawa kita sekarang pulang dulu karena di sana ada Aldos ini Aldosnya kurang mainnya kurang bagus nih kalau mainnya bagus saya susah banget nih ngadepin aja karena dikit sekarat, dikit nyawa saya sekarang, dikit dikit nyawa saya sekarang. Oh, di sini kita kena ketabrak Johnson tapi Johnsonnya langsung pulang dia takut dia. <t> <t> takut dia ditembak kiri kiritel Pulang dia. Silnya kalau lan lanjut langsung langsung ini kita kalah itu. Oke, okay, tur kita hancurin. Nah di sini alus kita habisin lagi alusnya pakai kerupuk ya ya Karena playernya nggak bisa itu, mainin alus nggak bisa itu playernya. Ya, nah, kalau kalau yang mainin Pro wah damage gila banget itu alus kalau yang mainin Pro. Biasa kita ambil parmi-parmi musuh biar kita lebih kuat. Oke okay, kita hancurin turret tengah Di Sini udah ada berbau kemenangan ya dari awal CP juga uh, Sini kita triple kill nih da, da, Langsung triple kill langsung mati semua Ulti nembak, Skill 1 Langsung mati semua itu Oke okay, guys nah, Kita udah victory Kita udah menang guys Gameplaynya uh, ini sangat kebetulan, lagi gameplay review, lagi mereview gameplaynya. Skin e retail dapet savage luar biasa. Oke, okay, kita kill 10 mati 1, asis 4 ya. Oke, okay, thank you guys. Thank you for watching my channel. Jangan lupa tonton channel-channel selanjutnya. Oke, okay, bye bye.